Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya memperkenalkan kampus Merdeka, Merdeka Belajar bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi secara luring Anda dapat datang di kampus Merdeka ini Letaknya di Dukuh Triagan Desa Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Atau tepatnya di Jalan Solo Tawangmangu, kilometer 9 Di jalur itu setelah Anda melewati palur maka Tiga kilo ke arah timur Anda akan menemukan SD Jaten. Ya, SD Tiganjaten, di sebelahnya ada ayam Putum. Silakan Anda belok ke kanan, kalau itu dari palur. Kira-kira 500 meter. Anda masuk desa atau dukuh Triagan. Dan kemudian belok kiri kira-kira 100 meter. Di situ ada TK. Ya, ada TK Kristen di pojok perempatan dan kemudian Anda belok ke kanan kira-kira 50 meter maka Anda segera menemukan Galeri Alit Wong Kampung sekian terima kasih dan sampai jumpa di kampung